halo halo guys nih jumpa lagi sama aku ya, guys ya aku masih main di sweet bonanza inget ya membawa modal seratus ribu nih cuy semoga aja aku dikasih profit dengan pola yang pola terbaru dari aku nih guys ya nah bagi yang baru datang jangan lupa like komen, dan share cuy bagi yang belum subscribe ayo dong lumba ayo dong dibantu subscribe cuy dan aktifkan lonceng notifikasinya cuy agar kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dari kita atau update terbaru dari channel kita ya guys ya oke okay. ini masih belum nampak ya guys ya masih terpemanja dan aku langsung gauskan aja nih di bit 2000 nih cok bit 2000 di putaran 10 turbo nih. 10 turbo tentang 2 nih nah aku disini mau mencari sofit nih atau ini cok semoga aja kita dikasih ya ya tinggal sisa 3 spin lagi nih cok, pecah nih, oke okay, anggurannya pecah di sini, dua okay, gitu ya. dua masih dua ya. Dan aku di sini mau gitu ya di 4800 di putaran Semoga aja kita dikasih nih ya, dikasih free aja. Semangatnya pecah salah di sini mantap. Oke. Okay. Lagi Semangatnya ini. Dua lilit kop lagi nih, coy. Dua lilit kop. Terus ya cek ya, masih belum nampak, coy profitnya. Dari sini kita, Mas. Saldo kita udah mulai berkurang nih, coy. Saldo kita udah mulai berkurang. Semoga aja dikasih lagi nih, guys. Please up. Dikasih perk. Dikasih fittingnya, coy. Sorry, guys ya. Oke, okay, kita langsung disini sini. Nah, bagi yang pengen main langsung gas depo aja, Cek ya. Gas depo tapi gunakanlah uang lebih ya Cek ya. Jangan uang makan cuan, Cek, jangan, Cek. Dan mainlah sesuai dengan begilan, Cek. Sesuai dengan saldo kilan, Cek. Tarahkan beg Dan pola yang mudah aku gunakan di sini 10 10 dan 30, ya, Cek ya. Yang pengen tahu polanya Ya, simak terus ya nih sih, ya. simak terus sampai habis nih tuh. Oke di sini masih belum mau ngasih tuh ya. masih belum mau ngasih, lu buat loli, loli pop terus masuk. Sekali ya eh, langsung dikasih 4 loli pop kan? Oke di sini masih belum. Apa yang dapat kesini tuh? Semoga aja kita dikasih kali kali serat saja ya di dalam nanti aja co, ya lanjut lagi putar-putar lagi. ribu di luar nih, pecahannya mantap kali nih, guys. Di luarannya. Semoga aja nanti kita mendapatkan free skin dan pecahannya kayak gitu juga, coy. Sisa 1 spin nih, coy. Okay, di sini putaran kita sudah habis dan belum mendapatkan free skin Belum mendapatkan free skin Dan aku mau nambahin pola nih, nambahin pola ke 50, coy sama pulo quick nih. Jangan sang dua coy ya, ya. di bag yang sama. Nih. Aku perhatiin nih kayaknya nih polanya harus ada dalam nih cik, ya efeknya harus ada dalam nih coy. Baru mau ngasih deh, dia ini kayaknya ya. Oke, dikit tuh kita ngepecah lagi. Oke, tinggal di di-vop satu lagi yuk. Aduh, enggak mau ya guys ya? Masih belum mau ngasih dia, guys. Masih di-trend kita coy eh, hanya lagi banyak udah 37 ribu nih. Hanya udah 37.000 nih. Ini sisa saldo kita ya, guys ya. Semangat kita enggak lagi. Lalat. Dan, dan kita harus sabar cey. Ini harus sabar yang hendak suan santai aja, Cey. Oke, dua, dua lipat, nol lipat tinggal nol lipat di situ. Dan masih enggak, ya, Cey. Tim belumnya enggak disitu connect lagi oke, okay, anggurnya juga connect oke, okay, ditambah lagi mantap nih coy oke okay. tapi prinsipinnya masih belum nanggu nih coy memang gak susah nih coy ya benar-benar tapi ya, kita cobain aja dulu polanya guys kita cobain aja semoga aja ya guys ya semoga aja. kita dikasih pro yang lebih nih bisa okay, ke ini cuy makan liat, wajar, disitu, ya pecah di situ ya dan aku di sini berharap mendapatkan mendapat connection Haha, <laughs> berharap aja ya cuy ya. semoga aja dikasih dia ya, cuy oke masih belum juga cuy tinggal lalu, liput terus nih, ya kurang satu nih kurang satu jangan sampai di prank ya coy Jangan sampai lah ya. Oke, lagi armornya mantap. Oke, pinginnya situ konik makanya barek itu coy. Oke lagi, kita petar lagi masih juga belum. Sudah mau habis nih coy ya. Sudah mau habis putaran kita masih juga belum dikasihnya nih co. Dan di sini aku mau menambahkan pola lagi coy nambahin pola ke 30 turbo nih. Semoga yang ini, ini, ini, ini memang beneran dapat oke, ya. Sudah udah habis berapa pola kita nih? Sudah habis 50 lebih nih ya. Dan 50 80 lah 80 petaran nih tapi masih belum dapat ya coy ya. oke anggurnya banyak itu connect. Mantap. lagi nah ini kita ban aja. Ayo dong. Nah, ini. Aduh dong skaternya nih mana ini skaternya cok ya koneknya bagus-bagus nih cok Pecahnya bagus-bagus Oke okay, lagi Masih belum mau cok Sisa spin kita tinggal 14 ya cok ya kita tinggal 14 spin nih Tapi saldo kita segitu-segitu aja cok ya Naik-naik Turun lagi ya normal aja cok, ya Putarannya normal nih Oh, itu co, ya. Oke okay, loh, dengan situ pecah Dua lelipop dan tidak mau ngasih lagi Jadi kena prank lagi kita ya ya Ini lewat Nah, tiga lelipop ya Semoga aja dikasih kita satu lagi Ayo dong Kita lihat sudah situ Oke, okay, mantap Lagi anggurnya, oke okay. Masih juga di prank kita coba Yang petakunya di atas nih coba Dan sini putaran kita sudah habis ya nah bis dan aku mau tugaskan lagi di putaran 30 nih cuy ya di putaran 30 ya semoga aja nih cewek semoga aja yang ini, -ini benar, memang benaran nih eh semoga aja nih dua belum empat ribu kita dapat dari luar nih cuy. ayo dong bonanza kasih cewek ini ya dong Biar tadi belum ada Okay, kita udah sabar cukup lama kita cukup sabar ya haha. <laughs> oke okay, masih belum semangatnya satu lo laptop, nih memang nampaknya memang surut ini ya memang seret banget nih ini memang gak dapat kita co atau waktu yang belum hoki atau apa ya kan biasanya jadi aku lias penyanyi dulu ya Setiap penyanyi dulu Dan coba lagi coi Oke okay, disini uban Oke okay. 2 lolipop Ditambah lanjut lolipopnya Masih belum ya ya Dan putaran kita sisa 5 nih coi ya. Sisa 5 putaran lagi nih coi Sudah habis nih 100 lebih putaran Tapi belum dapat face, nih Cik, ya Eh, okay, lollipop lagi Anjir, masih belum nih Oke okay lah guys, aku pola ini plus racay guys ya. 30 spin nih. 20 turbo ini. Oke, okay, di sini aku mendapatkan cater yang pertama ya ya. Dari tadi ya. dari tadi kita menunggu akhirnya kita dikasih. Nih. Dan kita ditambah tambah lagi nih putaran ya ya. Tambah putaran yang lagi 5 skin aja ya. ya masih terpantau tujuh nih 70 yang sudah pantungi dan disitu kita mendapatkan kali enam nih ya empat puluh dan kita lagi nih Sampai aja masih banyak nih taranya lagi dong kali-kalinya aduh kali sepurnya lewat ya sayang kali nih ya sangat sayang kan dicai Oke, okay, belum ada nih, tanah-tanah sensasional atau apa ya, guys ya. Oke, okay, kali 8, mantap nih, candinya mantap. Ih, mantanya, oke. Okay. Nah, caket nih, ya, caket. Akhirnya kita dikasih kali gede guys ya. Akhirnya mendapatkan mega nih, guys. Mega yang pertama nih, Ini yang pertama ya, guys ya. Sudah Rp. 342.000 nih, yang kita kantongin. Oke. Okay. Oh, okay, ditambah lagi 2.5 malah ditambah lagi nih kali perkaliannya. Oke okay, kali 8 ini, 300.000 nih dapat mici -mici, jahit. 436, nih C kita guys. Paratus dia penuh ya. Kita satu spin nih putaran terakhir, semoga aja dikasih ya guys ya. Eh okay. 12.000 ya. dan totalnya semua 400 guys, ya bila hampir 500 nih dan aku lanjutkan aja nih aku matiin dan aku gas nih aku gas nih back 800 aja cuy aku gas nih back 800 karena udah profit ya kan aku sepin-sepin aja manja semoga aja cuy ya semoga aja di sini profit lagi dan, dan ditambahkan saldo nya cuy ya sampai 500 nih semoga aja cuy ya dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Dan bye-bye.